Sandal paling sering ditemukan di antara orang-orang dengan iklim panas. Di iklim yang panas dan kering, orang memang jarang menggunakan sepatu atau boot tertutup yang lebih cocok digunakan di iklim yang lebih dingin dan lebih basah. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani yakni sandalayan, sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Sejarah sandal jepit, sandal merupakan penutup kaki yang paling sederhana. Bahannya bermacam-macam, melansir love to know. Sandal telah dibuat dari berbagai bahan mulai dari kayu, kulit, tekstil, jerami, logam, dan bahkan batu. Sandal juga telah digunakan di berbagai masyarakat di hampir setiap budaya di dunia. Saat ini banyak sandal jepit yang terbuat dari karet sehingga lebih nyaman digunakan. Sandal juga menjadi alas kaki tertua dan paling umum ditemukan di seluruh dunia. Contoh arkeologi ditemukan dari budaya Anasazi di barat daya Amerika. Berasal dari 8.000 tahun yang lalu, sandal anyaman ini memberikan sol pelindung yang fleksibel dan menggunakan tali berbentuk V yang sederhana. Di masa Mesir kuno sekitar 5.100 tahun lalu, penggunaan sandal juga ditemukan di sebuah dekorasi di Museum Kairo menggambarkan Fir'aun Narmer diikuti oleh pembawa sandalnya, Hal ini menunjukkan bahwa Sandal menjadi simbol kedaulatan Fir'aun. Sandal juga berorientasi pada status untuk elit, dimulai dengan Fir'aun dan turun ke lapisan masyarakat selama periode dinasti Mesir hingga pada periode pendudukan Romawi sekitar 30 sebelum Masehi. Itulah sekilas sejarah Sandal, yang sudah sejak ribuan tahun yang lalu telah dipakai manusia hingga saat ini, dengan semakin menarik dan beragam modelnya.